Alhamdulillahi rabbil 'alamin Alhamdulillahi rahim Malik yaudin Ia kena arwiyah kena stain Ihina sirah qal mustaqim Sirah ladzina lazina Anam ta'layhim maghdubi alaihim. Bialayhim Amin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi 'alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu karena mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Mungawan, makeb 2022. Bagi pelajar yang cemerlang dan pelajar SPM 2021. Alhamdulillahirrabbi'alamin Salatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi s-rahli sadri wa yasri amri wa huzatan min lishadi abqaqali Yang saya hormati yang berusaha Profesor Dr. Rashid Mahail Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah Yang juga adalah mantan Ataupun bekas pelajar SMK Pengawal Jadi kita nak bertuah pada pagi ini Marilah kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Profesor Kerana Kera Sudi Ya yeah. Menerima jemputan kami, warga BOS. Alhamdulillah pada pagi ini yang hadir sebagai VIP kita bukanlah calang-calang orang. Beliau banyak membantu kita di belakang tabir. Terutama dalam sokongan meningkatkan prestasi mata pelajaran STEM iaitu sains dan teknologi. Tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit prestasi cemelang anak dia dan juga guru-guru di sekolah ini. Syukur kehadra ilahi, dalam keputusan SPM 2021, sekolah kita berjaya mendapat keputusan yang baik. Untuk perkosan bersama, gerakan putar terkesulahan, peperiksaan SPM kita pada tahun ini telah memecahkan tradisi daripada Kepala 6, kita berjaya kepada Kepala tiba lima, iaitu 5 iaitu 5.92 iaitu meningkat sebanyak 0.27 dan pelajar terbaik SPM 2021 iaitu anak anda Marcel Joseph dengan memperolehi 8A 1B. Tahniah. Sementara sementara itu, dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia 2021, peratus lulus ialah 100%. Gred purata sekolah bulat telah melonjak daripada 2.65 2020 kepada 30.03 pada tahun 2001 Tahniah kepada pelajar, guru-guru yang mendidik, membimbing anak-anak hingga terus berjaya dalam perpaksaan STPN Yang paling menggembirakan apabila ada anak-anak ini yang berjaya menjadi Johan dalam yang Scientist SCI Show Competition Peringkat Negeri Iaitu Young STA, STM Award Yang Scientist SCI Show Competition Peringkat Negeri Iaitu dalam pertandingan Novice Web Builder Challenge Dan mewakili Sabah Ke peringkat kebangsaan Saniyah Anak ada empat orang ini eh? Khair kata saya ingin merekamkan ucapan selamat berjuang kepada para pelajar calon 22-2022 dalam menempuh cabaran yang ada ini. Kepada ibu bapa dan guru-guru, terima kasih saya ucapkan kerana kalian sudi membantu jasa dan bakti jadi taruhan akan dikenang setiap waktu dan kepada anak da pohon beringin tempat bertemu garangnya rasa si anak jala bolehlah anak da membawa ilmu bina bangsa sa bangunkan negara wabilai Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Membanggakan SPM dan juga khususnya STPM dan beliau mengucapkan ibu bapa juga teruskanlah juga memberi sokongan Pada anak-anak kita. Syabas dan terima kasih. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas nah, tahniah kepada pelajar-pelajar yang akan menerima hadiah atas pencapaian mereka. Dan diharapkan pencapaian tersebut tidak berakhir di sini. Teruskanlah kecemerlangan ini sampai bila-bila. Akhir kata saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi. mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak sekolah dan pihak biji. Kerana berjaya menghancurkan Majlis Anugerah Jaman Bos pada tahun ini secara bersemuka. Saya menyusun jari mohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap. Apa-apa yang saya katakan datangnya dari hati yang ikhlas Demi melihat kemajuan anak-anak kita Saya tidak ada pantun Seperti yang tadi Perkandar Yang besar. Cuma saya dengan izinnya ingin memetik Daripada seorang Usahawan yang tersohor Dalam bahasa ikhlas Beliau There is nothing to be feared But It is only to be understood Dalam bahasa Melayunya Tidak ada apa-apa yang perlu kita takutkan Kecuali kita perlu pelajari Jadi pada Anak-anak kita Belum sudah habis di sekolah di SMK Post ni Mana yang akan pergi ke Menara Gading, kalau ada peluang ke UMS Atau ke mana-mana IPT atau IPTS Tanamkanlah sikap, sikap ingin mempelajari Janganlah Terlalu menyempitkan minda, mengekangkan minda bahawa kita latar belakang kita ibu bapa kita orang kampung petani nelayan ataupun penternak. Kita ambil contoh. Kita punya anak di bandar nak ke Channel Selang. Latar belakangnya orang kampung. Beliau tadi baru mengatakan dengan saya, dulu saya tak tahu apa itu accounting. Bila datang apa kata itu accounting dia kata ...tapi dengan semangat, semangatnya... ...bakata orang Arab, menjadah-wajadah. Jika kita kita bersungguh-sungguh dengan apa yang kita ingin lakukan... ...kita akan dapat kejayaan. Dan ini saya ingin mengakhiri dengan... ...Kuibra'i Taufik Bajayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin nah tuan-tuan yang dihormati sekalian. Yang keduanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan... ...sebagai alumni, SMK, Bengawan yang kita cintai kerana dijemput dan diberi kesempatan untuk sama-sama pada hari ini meraihkan para pelajar yang telah mencapai kecemerlangan. Bersikitaran kehidupan pada hari ini sangat berbeza dan jauh lebih mencabar berbanding beberapa dekad yang lalu. Pembangunan teknologi yang ada yang kita banggakan dengan teknologi-teknologi terkini. Memangnya sudah tidak asing lagi dengan cabaran kemelesetan ekonomi, peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi, konflik antara bangsa Rusia dan China, Rusia dan uh, Ukraine, dan Perang Dingin antara Amerika dan China, kestabilan politik, kemerosotan nilai mata uang, imbangan dagangan, krisis. Bekalan makanan, pengaliran pelaburan, kegangan belajauan, batasan pembiayaan, ketidaktentuan masa hadapan dan bermacam lagi cabaran yang mendatang Tahun-tahun yang mendatang ini akan menyaksikan laluan yang sukar dan sangat mencabar bagi kita semua Untuk kekal relevan, berdaya saing, bertahan dan survival SMK Pengawan sebagai sebuah organisasi Dan para pelajarnya sebagai kumpulan sasar Perlu diuruskan dengan sebaik baiknya Oleh yang demikian dalam rangka menyediakan anak-anak kita ini Untuk meneruskan perjuangan kita Kita perlu memikirkan set kemahiran yang perlu diterapkan Sepanjang pemerhatian saya Berada lebih 20 tahun dalam bidang akademik saya memulakan kerjaya sebagai stok broker di pasaran saham Kuala Lumpur Seterusnya bertugas di Melayan Banking Berhat Dan seterusnya masuk sebagai akaunan di Lembaga Koko Malaysia Agensi Persekutuan Dan seterusnya ke agensi negeri di bawah Kementerian Pertanian Dan seterusnya menjadi ahli akademik semenjak tahun 1998 sehingga kini dan berdasarkan pemerhatian biasanya kita memiliki enam set kualiti yang diperlukan, yaitu pengetahuan, knowledge, kemahiran, expertise, skill, kelayakan, qualification yang ada SPM yang ada STPM, maklumat dan idea. Biasanya yang enam itu kita ada. Namun ada dua elemen penting berdasarkan pemerhatian saya yang sangat jarang diperhatikan Dikesampingkan yaitu karakter dan attitude Ataupun dalam bahasa berumahnya sikap dan perangai Jadi di institusi pendidikan seperti sekolah Saya sarankan di samping enam kemahiran yang ada Itu maklumat senang sekali kita dapat daripada YouTube Orang buat bom pun boleh dari YouTube But in the school, sikap dan perangai itu merupakan satu tarbiah yang perlu ditekankan untuk berterusan Sangat penting untuk berjaya dan bersaing Apabila kita terlibat dalam sesi temuduga Kadang-kadang 15 minit, 20 minit, setengah jam 5 minit pertama atau 3 minit pertama temuduga itu adalah tempoh yang calon tidak boleh berbohong kalau perangainya macam biawak Macam biawaklah dia 3 minit itu. Hmm. Selepas itu Boleh bohong Berlakon, berpura-pura dan sebagainya Pada first 3 minutes It is The real Situation in which we can uh, We can lie Itu yang tidak boleh kita Bohongi, penuh, penuh, dan The true color. Perangai dan karakter, attitude sebenar Tidak boleh kita sembujikan. Makanya dalam proses ekosistem pendidikan di samping menerapkan pengetahuan, idea, ilmu dan sebagainya, pembentukan sikap dan juga perangai ini sangat penting karakter. The culture is very much different now. Value system, the ethical value banyak berbeza. Maka di sini kita melihat keterisan nilai-nilai jati diri yang membentuk perangai Karakter pelajar Sangat kurang Dan ini merupakan elemen yang penting Untuk kekal bersaing The survival is very much determined By the quality of individual With serikat These two components Kita yang satu ketiga dahulu Bangsa pemikir Kini semakin terpinggir Kalau kita perhatikan Orang tua-tua dulu kita cukup Dengan teknologi dia Seingat saya, waktu saya bersekolah dulu Jalan kaki Dari sekolah ke kampung Kadang-kadang tengah jalan hujan Jadi biasanya kita akan bertentuh di bawah Bawah kulung Lama rumah lah, kalau istilah sini kan Bapak kita nasihat Stay dulu dia bilang, cakap orang putih Stay dulu kau buah rumah Stay, stay dulu dia bilang kan Tengok ayam kalau ayam itu makan terus Tidak berhenti Waktunya hujan itu lama lagi Kalau ayam itu pun macam kita juga berhenti Hujan tuh tidak lama Jadi dia bilang kalau ayam itu makan terus Janganlah kau tunggu nak jalanlah kau terus Ini adalah sains dan teknologi Ini adalah uh, eksperimen while itu menjadi teori Dan itulah Nilai-nilai yang banyak dalam persekitaran kehidupan kita Jangan ingat bahawa kita di Bengawan ini tiada sains dan teknologi Cuma yang sayang itu ianya semakin dikesampingkan dan tidak difikirkan Tuan-tuan, Puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian Semoga kejayaan dan pencapaian yang kita raihkan menjadi inspirasi kepada warga SMK Bengawan Khususnya para pelajar yang menyusul dengan tekad dan keazaman ke arah kecemerlangan yang berterusan. Bagi para pelajar yang diraihkan, jadikanlah anugerah ini sebagai pembakar semangat untuk melangkah lebih jauh untuk menghadapi dan menangani cabaran yang mendatang. Pada bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Pengawan 2021. Sekian, bila hujan takut oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof atas ucapan dan perasmian sebentar No mm -hmm.